Bagaimana menurut syariat jika ada seorang yang mengaku sangat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW sehingga ia mengaku bahawa setiap malam ia didatangi oleh Rasulullah SAW yang duduk di sampingnya? Ini keyakinan yang tidak benar dan Nabi SAW telah meninggal dunia. Sebagaimana manusia yang lain. Dan Allah mengatakan Sesungguhnya Engkau Muhammad akan meninggal dunia Dan mereka juga akan meninggal dunia Dan sesungguhnya kalian Akan dibangkitkan Di hari kiamat Menunjukkan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia Maka dia tidak dibangkitkan Kecuali di hari kiamat